Oh, oh, iya. Mbak. Saya kan udah ca. Oh, iya. Aduh. Oh. Nge, nak dolan nih kira Apa oh, uh, oh, koyo uh, Mas. Kenapa, Mas? Baik, Mas. Mas. Oik, mas. mas. mas. yo. Warni, oh, coba, warni. Coba cien, ya? Cuta, Wap, aku... Paino Paino yeah. <laughs> <No. laughs> Kok paino Jangan di dewa, Ya sama mas, efeknya Ini apa lagi? Ini ada mas, bukan mas Ada nomor dia apa tapi? Hei kolop Hei kolop lah Sama mau coba mas, ayo turun aku mas Mana ini, ono ini? Oh, oh right? siap mas Siap ada Ya. Ya Mas, panggil oh, saya oh, mbak, saya kan udah baca Coba dipanggil mba. mas Tuh, oh, nggak yeah. tau kalau ada cewek ini Tak bantuin kamu, kurang yeah. gimana aku lulungingari itu emang harus saling tolong -tol -tol. Oh ada wis kotor kape aku oh, boy, Yo, wajar, Mbak. ini sih, Mbak. Ini Oh kotoran nih seharusnya, apa yang gitu. eh, ada yang no apa ini? Eh, sapi sapi ini meleng-meleng kalau aku lupa ke arep sapi sapi ini? apa? ini ada kotoran ini, apa? kodongnya ya? seharusnya, mbak ini kok kaya bakso debuat surawonge sing gamot, apa ini mbak? Kaya nih jalan-jalan tinggi biasa, jalan-jalan yang hutan lagi. Ya, yang ini apa ya hutan? Si hati culi, om. Oh, oh. Makanya aku nyari ini ya, buat si hati culi garuano. Garu apa? Garangan. Jomi Mbak, mau saya mencari jodoh, terus Aku nunggu nunggu si Cianu diculik, nunggu nunggu Garangan. Aku nunggu hati, hati makanya aku sini takut diculik sama Garangan. Garangan ucul. coba kamu ini, mak waktu dulu ya bahasa orang Wah, sawas, sawas, sawas, Oke, Mbak. Oke. Oke. Oh Kurang kasih sayang baling